Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Sebelumnya, saya mengira kisah cinta sejati antara Jaya Jayaprana dan layonsari Sari hanyalah sebuah cerita rakyat atau legenda yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Namun, setelah membaca riwayatnya pada buku *Cikordera cụtura*, berjudul *Babadalam Warid di dalam, dalam Sri Aji Kepakisan. Persepsi saya mengenai sejoli dari tanah Bali ini jadi berubah, dan bahkan saya merasa perlu berbagi dengan sahabat kanal Bali Jani lewat konten yang singkat ini. Peristiwa perebutan kekuasaan di gel oleh keibatan jeruk yang melibatkan salah seorang putra ide dewa Tegal Besung, yaitu Dewa Anggungan, menyebabkan timbulnya kecurigaan di hati ide dalam bekung pemayung terhadap semua paman beliau yang sebelumnya diberi kepercayaan mengemong beliau sebagai raja yang masih berusia muda. Sejak saat itu Ide Dalam Bekung pemayung tidak mau lagi menerima nasihat dan pendapat dari paman-paman beliau yaitu Idewo Gedong Arte, Idewo Nusa, Idewo Pangli, dan Idewo Pegedangan. Mereka semua diperintahkan untuk segera meninggalkan Gel-Gel dan dipersilahkan mencari tempat sesuai dengan keinginan masing-masing dengan pesangon berupa sawah dan ladang yang cukup untuk menjamin kehidupan mereka. Ideo Gedong Arte bersama keluarganya lalu pindah dan menetap di desa Manggis. Beliau memiliki enam orang putra yang masing-masing bernama Idewo Kaleran, Idewo Karang, Idewo Anom Pande, Idewo Duhuran, Idewo Timbul Gunung, dan Idewo Tangan. Setelah pucuk pemerintahan di Gelgel berganti, di mana yang naik tahta kemudian adalah Ide dalam segening. Dikatakan bahwa putra-putra Idewo Gedong Arte kecuali Idewo Anom Pande kembali ke gel-gel guna menyokong pemerintahan ide dalam segening di dewa pandai yang tidak ikut ke gel-gel menetap di desa mangis menemani sang ayah Putra sulung Idewo Gedong Arte yang bernama Idewo Kaleran kemudian mendapat tugas untuk mengamankan wilayah culik Karangasem yang sedang bergolak. Setelah menyelesaikan tugasnya di culik, ia lalu diberi tugas lain untuk mengamankan wilayah Songan Kintamani. Peristiwa itu diperkirakan terjadi pada tahun 1622 Masehi. Selanjutnya diceritakan bahwa Idewo Kaleran pergi ke wilayah Bali Barat yaitu wilayah Alas Arum dan Teluk Terima guna mengamankan kedua wilayah itu dari perompakan orang-orang baju dan belambangan. Setelah itu Idewo Kaleran mendirikan puri di Kaliangat menjadi penguasa di wilayah itu dan mengangkat seorang pati bernama Kisawunggali di Puri Kaliangat ada seorang abdi yang sangat cerdas dan taat kepada junjungannya namanya Nyoman Jayaprana ia mengabdi di Puri sejak kanak-kanak hingga dewasa ada sumber yang mengatakan bahwa Jayaprana ditemukan oleh kisahunggalin ketika wabah sedang melanda sebuah desa pada saat mana semua warga desanya meninggal kecuali Jayaprana Kasihan melihat Jayaprana kecil yang yatim piatu, Isa Wunggaling memutuskan untuk membawa Jayaprana ke puri dan dipersembahkan kepada ide Kaleran yang kemudian menjadikannya sebagai abdi di puri. Setelah sekian lama menjadi abdi di puri, Kaliangat nyaman Jayaprana tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Seperti umumnya, seorang pemuda suatu saat ia jatuh cinta kepada seorang wanita. Dan wanita yang sangat cantik itu adalah Layun Sari putri Kibendeso Gede Sekar dari Kaliangan. Atas restu ide wakaleran, upacara perkawinan antara Jayaprana dan Layun Sari akhirnya dilangsungkan di lingkungan Puri Kaliangan akan tetapi setelah menyaksikan kecantikan Layon Sari yang sudah menjadi istri Jaya hati Dewa Kaleran jadi gelisah. Berhari-hari beliau tidak bisa tidur nyenyak karena hatinya diusik kegundahan. Beliau ingin sekali memperistri Layon Sari. Namun, merebut Layon Sari dari Jaya tentu dianggap perbuatan hina. Maka dicarilah jalan agar Jayaprana berpisah dengan Layonsari, sehingga Idewo Kaleran mempunyai alasan untuk memberi istri Layonsari. Dan jalan yang ditempuh adalah memerintahkan kepada Kisawunggaling untuk membunuh Jayaprana di Teluk Terima. Kisawunggaling pun mengajak Jayaprana ke Teluk Terima dengan alasan untuk memerangi para perompak. Setelah sampai di teluk terima, kisau galing mengatakan terus terang kepada Jayaprana bahwa ia diperintahkan untuk menghabisi nyawanya. Karena merasa berutang budi kepada penguasa kali Jaya Jayaprana rela menerima kematiannya. Tragedi itu pun terjadi. Mendengar suaminya sudah mati, Layonsari langsung bunuh diri dengan menancapkan keris ke dadanya karena ia tidak bisa hidup tanpa jaya yang sangat ia cintai. Mendapati Layonsari tewas bunuh diri, Idewo Kaleran tidak dapat mengendalikan diri. Beliau mengamuk dan membakar puri Kaliangat hingga hanya menyisakan puing. Setelah itu bersama kedua orang putranya yaitu Idewo Kaleran Mayung dan Idewo Ngurah Kaleran, beliau lalu meninggalkan Kaliangat menuju daerah Tabanan. Kelak keturunannya tersebar di seluruh Bali. Mengenai putra-putra Idewo Gedong Arto yang lain dapat dipaparkan sebagai berikut. Idewo Duhuran Putra hanya mempunyai seorang putra bernama Idewo Togong tetapi selanjutnya tidak mempunyai keturunan sehingga merajan duhuran yang ada di Semarapura Klungkung tidak ada yang merawat hingga mengalami kerusakan akhirnya ada keluarga lain yang memperbaiki dan merawatnya sementara itu idewo timbul gunung meninggalkan gel-gel menuju Gunung Batu Karu dan akhirnya tiba di busung biu Selanjutnya, beliau menurunkan Idewa Sangkan Gunung, Idewa Sampalan, Idewa Mangis, dan Idewa Ayu Busung Megelung. Dari Busung biu mereka kemudian pindah ke desa Kalepakso Buleleng. Sejak menetap di desa itu, Idewa tinggul Gunung memakai nama Gusti. Kelak keturunannya ada yang tinggal di Kalepakso Buleleng, Mendoyo dan Yeh Kuning Jembrana. Adapun saudara idewo gedong arke yang bernama idewo nusa pergi dari Gelgel -Gel menuju Sibang Beliau memiliki enam orang putra masing-masing bernama idewo tambahan, idewo batu waji, idewo kembangan, idewo saksi, idewo kelaci, dan idewo bukian Sedangkan Idewa Bangli, saudara Idewo Gedong Arta yang lain pergi menuju Bangli dan mempunyai keturunan bernama Idewa Sukawati, Idewa Bengkel, Idewa Pekandelan, Idewa Warini, Idewa Abasan, dan Idewa Batuan. Yang terakhir, Idewa Pegedangan pergi menuju desa Topati Blumbungan Kelungkung untuk selanjutnya ke desa Mamal Bandung dan menurunkan Idewo Pelangan, Idewo Babakan, Idewo Bakas, Idewo basangkase dan Idewo Pikandel. Idewo Bakas sempat kembali ke Gel-Gel dan selanjutnya pindah lagi dan menetap di Ubud.